Oke kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kembali lagi bersama saya Nandika Putra. Oke kali ini video ini aku akan membagikan tutorial cara mendownload lagu da dari aplikasi TikTok menjadi play musik. Oke gimana videonya? Jangan jangan lupa untuk subscribe di bawah, like atau bagikan ke teman-teman kalian agar kajian ini bisa berkembang biak atau atau bertambah lagi kedepannya depannya. Oke, kita lanjutkan videonya. Oke, kali ini buka aplikasi TikTok kalian. Oh iya jangan lupa untuk follow juga ya TikTok saya. Jangan lupa juga follow TikTok saya ini yang tadi kabut kayak yang dibantu bantuin follow-nya ya guys. Oke okay, gimana cara cara menunut, menunut lagu dari aplikasi TikTok menjadi lagu. Saya pilih nih, saya pilih yang kita pilih yang ini. Dan kita ini yang ada tanda logo bagikan. Terus kalian salin, kalian tautan. Jika ini udah, udah kena salin, kita kembali lalu buka Google tulis dan namanya TikTok download so, kita pilih yang musikal musikal down atau di video kita tunggu maaf ya kalau bisa misalnya... <SISERENCIO> jika udah kelihatan seperti ini lalu masukkan atau yang yang saling yang saling, kalian salin tadi aku di sini otomatis yang video yang kalian ingin membuat lagu berada di sini kita semencet nah, sama yang kayak tadi, lalu kita scroll ke bawah, jadi yang unduh, unduh M terus kaka. jika sudah muncul seperti ini saya hai, titik tiga atau tombol yang yang ada di sini terus hai, hai, tunggu otomatis yang hai, ini udah ada download ya ya kita buka Kita tidak ada, kan? tadi yang bagian rumah, otomatis sudah sudah ada di sini ya otomatis sudah download ya yang tadi yang kayak saya tahu Oke okay, sekian lagi saya jangan lupa untuk follow juga TikTok saya yang namanya nandika36 Nandika yang ini ya guys dan juga follow juga Instagram saya yang namanya Nadika Setiyo kayak Nadika Setiyo kayak guys ini ini Instagram yang insya Allah akan berbuat kebaikan atau menyebab kebaikan. Oke sekian dari saya, wafik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.